Tanggal 25 Desember sebelum mereka membuat agama Nasrani, mereka loh ya bukan Allah. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. mau bukti? Nah, oleh karena itu apa sih benar tanggal 25 Desember? Mumpung yang ngomong mantan orang sana dan 30 tahun kafir di sana, nih. Nah, saya ceritain dulu tanggal 25 Desember biar tahu. Setelah itu terselang jenengan dari penjelasan saya ini, ya. Mohon maaf S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah uh, teologi, uh, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab Tripitaka, Wida, Ditrukonani, Taurat, Injil, Quran. Dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, enam kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Mulai dari Tuhanku ada lima rupa-rupa warnanya. Ya, hijau kuning, kelabu, merah muda dan biru. Yang beledah cici, apa-apa. Sampai Tuhan saya sendiri dulu. Itu three in one. Ya, jadi kayak kopi susu, ada kopi, ada gula, ada susu. Ya, three in one. Sampai akhirnya saya pilih la illallah. Nah, apa tanggal 25 Desember itu? Nih, tanggal 25 Desember adalah... Namanya Misteri Kaldia Aslinya Apa ini Misteri Kaldia? Misteri Kaldia ini adalah kerahiran Dewa Baal Atau Dewa Matahari Yang dipuja oleh kaum pagan Babilonia Dan ini ada di daerah Romawi Di Jasirah Nah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 Alam taro ila ladina utu nasibam minal kitab una ila kitab billahi bainahum. Betul. Ya. Itu ayat 23 dari Ali Imran. Betul, lagi Oke. Okay. Berarti masih apal saya. Maka, Allah mengatakan, Tidakkah kalian perhatikan, Mereka aku beri kitab Taurat, Sebagian mereka menolak kebenaran diganti Talmud. Aku beri mereka Injil, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Bible dan mereka mengingkari daripada apa yang Aku tetapkan. Ayat 24-nya, bi dalika bi anahum kolulang tama sanunar Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka, kecuali beberapa hari saja. Itu agama saya. Dak dan roko nih, Pokok percaya sih jepak pelang ini surga. Ya? Terus apa kata Allah di sana? Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Betul begitu terjemahnya? Nah, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Ini. Tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Dan tolong dijaga betul akidah kita. Batil. Batil Orang yang mengatakan Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa Untuk agama Yahudi Batil Jangan sampai anak-anak kita ditanamkan Alkitab atau Injil diturunkan kepada Nabi Isa Untuk agama Kristen Batil Dan jangan sampai dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Itu agama Islam Batil semua ini Yang benar bagaimana Allah turunkan semua kitab ini Jabur, Taurat, Injil, Quran Itu apa? Dengan kata Agar mereka berserah diri kepadaku Saya bacakan Punya Nabi Musa dari kitab kejadian Pasal 18 ketika Allah Berfirman kepada Musa Wahai Musa, bawa Bani Israel keluar Dari cengkraman Fir'aun Untuk berserah Diri Kepadaku Lihat Yohanes Pasal 16, gak duit sampein Makan anak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes 16. Lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Sekarang buka Anisa 125. Waman ahsanu dinam aslama wajahulillah. Wahuwamuksid Wata ba'amilata hanifa, Wata kodalo holila. Apa kata Allah? Agama yang terbaik adalah mereka-mereka yang berserah diri kepadaku Kemudian berbuat kebaikan Mengikuti agama ibrahim yang lurus Dan ibrahim adalah kekasihku Gak ada agama yahudi Gak ada agama nasrani Semua aslam. Suruh berserah diri pada Allah. Jadi agama kita itu diambil dari kata aslam, artinya berserah diri. Sehingga disebut dengan agama Islam. Yes. Maksudnya, kalau sudah saya kuatkan begini sampai saya melok natalan, ikut on. apa Yes. Ya. Yes. Yes.